Assalamualaikum, halo guys Welcome back to on my youtube channel dapur Wulan. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe Dan loncengnya, agar tidak ketinggalan Video-video selanjutnya Kali ini Aku mau buat bolu pisang kukus Dengan takaran sendok ya Cocok banget buat kalian Yang belum punya timbangan di rumah Yuk tonton videonya sampai habis ya Nah, langkah pertama aku siapkan pisang candi 2 biji yang udah mateng banget ya Sama terigu 6 sendok makan 2 butir telur 5 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh soda kue 6 sendok makan minyak goreng Sama satu saset susu kental manis ya Langkah pertama kita haluskan pisangnya pakai garpu atau apa aja yang penting pisangnya bisa halus ya. Setelah pisangnya halus kita campurkan dengan satu sachet susu kental manis. Lalu kita aduk-aduk hingga rata. Kemudian sisihkan kita campur 2 butir telur dan satu dan 4 sendok makan gula pasir kita aduk-aduk ya nggak perlu sampai mengembang cukup tercampur rata dan gula pasir larut setelah gula pasir larut kita campurkan ke dalam campuran pisang dan susu tadi ya kita aduk-aduk rata enggak merata setelah merata kita masukkan tepung terigu soda kue kita aduk-aduk hingga tidak ada gumpalan ya kita aduk rata lalu kita masukkan minyak goreng kita aduk-aduk semuanya selesai kita siapkan kukusan dan biarkan kukusan hingga mendidih ya. Masukkan adonan tadi ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin. Lalu kita masukkan ke dalam kukusan. Kita kukus kurang lebih 25 menit. Jangan lupa tutup kukusan kita alasin dengan serbet ya biar airnya tidak menetes langsung ke dalam adonan. setelah 25 menit kita angkat dan siap sajikan hasilnya benar-benar nikmat manisnya pas dan lembut banget tuh guys bisa lihat sendiri kan Lembut banget, kenyal, dan nikmat. Silakan dicoba ya, resepnya!